halo selamat pagi teman-teman YouTube eh, Di sini saya ingin berbagi dan memperkenalkan rumah walet di bawah kolong atau cara membudi daya walet eh, di rumah eh, kemungkinan sebagian teman-teman YouTube yang udah mempunyai rbw yang besar sudah lebih hebat dan saya juga di sini baru belajar, cuman saya yakin masih banyak teman-teman yang belum mengetahui seperti awalnya saya dulu. Eh, bagaimana sih cara membudidaya, atau bagaimana cara memikat agar walet itu mau tinggal di rumah kita, atau kita buatkan tempat? Nah, karena saya pernah membuka video juga di YouTube, sarang walet itu sangat fantastis harganya jadi eh, kebutuhan ekspor kita untuk ke Tiongkok itu 2020 kemarin mencapai 1200 ton bahkan itu belum mencukupi karena eh, permintaan dari Tiongkok itu untuk 2020 sendiri aja sudah mencapai 2000 ton bahkan presiden kita Bapak Joko Widodo itu menjadikan komoditas sarang walet itu menjadi komunitas utama untuk ekspor dari Indonesia ke Tiongkok bahkan untuk e, pencapaian e, pendapatan negaranya mencapai mm, sampai triliunan Pak cuman di sini saya lupa nanti Bapak cari sendiri itu di YouTube banyak ada berita-beritanya oke langsung mulai saja saya perkenalkan Uh, RBW, RBW itu singkatan dari rumah burung walet saya yang ada di bawah kolong rumah saya. Oke, okay, selamat menyaksikan. Nah, sini, Pak ya.